Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah the Beneficent, the Merciful. Kadang-kadang kesulitan itu dibuat oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Tuh, kalau antum naik ke gunung, begitu menemukan tanjakan, harusnya antum gembira. Kenapa? Karena di depan pasti ada turunan. Jadi, kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan, jangan takut. Karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum itu dibuat kuat dulu. bikin nangis, nangis, nangis, supaya ke depan gak keluar lagi air mata. Kebal antum dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Ini gak usah berkeluh kesah. Baru tujuan turun ujian yang kecil itu ya bikin status. <gülüyor> ya. Kamu kenapa sih? kata suami. Istinya pasang status. Ternyata dia tidak seperti yang aku kira. <t commode> terus yang paling nggak enak ditungguin tuh ada komen nggak ya kenapa jeng-ih nggak nyangka ya nyangka tuh. jadi buat status tidak menyelesaikan masalah ya tidak menyelesaikan masalah tapi nambah persoalan jelas ya? maka bagian pertama kalau antum diuji dengan persoalan boleh jadi jangan persoalannya yang dilihat itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum sebab kalau nggak diberikan persoalan itu rahmat nggak akan turun Pemuda itu, kalau nggak dapat tadi, itu kejar-kejaran sampai ke gua. Mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun ikuti itu? Ya, saya tidak ingin mencontohkan pribadi karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak orang mempraktikkan demikian, dan itu berhasil. Coba lihat, antum kenal Buya Hamka? Kenal? Oh, oh, oh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah, ya. Yang penting, antum kenal lah. Walaupun beliau nggak kenal antum, ya. Buya Hamka Sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya Dimasukkan ke dalam penjara Tapi setelah beliau di penjara itu Bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah Bukan puncak dari emosi yang keluar Tapi syukur kepada Allah Ketika ditanya bagaimana pendapat anda Buya Mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara Beliau malah mengatakan Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih. Telah memasukkan saya, pernah ke penjara dalam episode hidup saya kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir al-azhan. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi nih tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, pernah seperti ini nih, yang kita baca tiap Jumat itu. Di cara orang kalau kebiasaan baca al-kahaf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit yang dia baca rahmatnya. Dikala Anda terbiasa membaca Al-Qur'an paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian, yang dilihat rahmatnya bukan ujiannya. Masuk penjara malah senang. Tuh. Nabi Yusuf begitu masuk penjara, enggak enak kelihatannya masuk, cuman ternyata malah minta beliau, "Ya Allah, daripada banyak godaan ya para sosialita yang menggoda saya sekarang," ya cantik-cantik luar biasa dan sudah udah banyak sosialita itu bukan cuman sekarang zaman yang besok udah ada senangnya kumpul-kumpul bicara yang gak jelas ya ada yang jelas ada tapi ini contoh yang tidak jelas kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat Imrah Atul Aziz istri Perdana Menteri hanya untuk membincangkan mana sih si pemuda ganteng itu mana sih si ganteng itu katanya ganteng-ganteng Nabi ya iya zaman sekarang ganteng-ganteng segala yeah. ya begitu kemudian ditampilkan oleh Imratul Aziz Yusuf keluar. Begitu keluar disebutkan di Quran surah 12 ayat 29. Wa qulna ma malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat, tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Tuh, begini. Tuh. Nabi Yusuf ganteng, nabi tidak sombong begitu melihat ujian itu ya Allah lebih baik saya masuk penjara aja deh orang sekarang Nabi bukan Rasul bukan ngaku ganteng orang lewat ibu-ibu gak kepleset dia tantum itu kan gr-nya luar biasa semua ditampilin baik kata Nabi Yusuf ya Allah akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja ternyata pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah bukan melihat sulitnya lewat penjara itulah kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana dihukum di situ. kemudian bermimpi lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat orang baik, orang soleh ditanya apa ini maknanya? dijawab oleh Nabi Yusuf ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan begitu rajanya bermimpi ya ada tujuh ekor kemudian sapi dimakan tujuh ekor serigala semuanya dimakan habis hancur semuanya bingung menafsirkan dia Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan itu paling mimpi buruk saja. kok berulang-ulang, terus-terusan ternyata narapidana yang bebas tadi yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya. Dia bercerita di penjara ada seseorang yang bisa menakwilkan mimpi sukses. Waktu saya di sana, ditakwilkan, saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu, "Kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya, kamu akan dihukum mati. Dua-duanya benar, raja siapa namanya, Yusuf?" Ternyata begitu kedengaran itu dipanggil kemudian Yusuf Tolong panggil ke sini Begitu ke sana kata Yusuf alaihissalam Saya akan datang kalau Rajasni membebaskan tuduhan saya Maka ketika datang dibebaskan tuduhannya Tapi yang paling penting Begitu selesai tuduhan dibebaskan Kamu akan saya angkat jadi orang terdekat saya Coba anda bayangkan Kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara Maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya Dari kecil yang pernah bermimpi itu Bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan Sampai bapak ibunya hormat Hormat pada masa itu sujud kepadanya maka takwil mimpinya saat kecil itu ya beliau melihat Ahada asyara kau wa sawal Saya melihat 11 gemintang, satu matahari, satu bulan sujud kepada saya hormat, hormat. Ternyata begitu diangkat jadi bendahara yang sangat hebat punya kedudukan bapak ibunya diundang dari Mesir datang kemudian, datang dari kanan Palestina ke Mesir. Begitu datang apa yang terjadi mereka langsung hormat kepada Yusuf Alaihissalam sebagai bagian dari rakyat hormat kepada penguasanya. Coba, kalau nggak pernah masuk penjara, nggak mungkin terjadi begitu. Tuh antum tuh jangan lihat senangnya aja. Kalau nggak ada sulit, yang gak akan datang kesenangan. Rahmat, itu rahmat. Jadi pertama, cara bacanya, syukuri setiap nikmat Allah. Kalau bertambah syukuri, kalau ada ujian bersabar. Doanya ini. Jelas? Satu tetesan rahmat Allah, paling minimal 309 tahun. Jika diberikan lebih, maka berapa yang antum nantikan? Bisa melewati alam-alam selanjutnya. Nanti, saya berikan rahasia ya. Ada yang kalau antum amalkan, itu tiga alam dijamin. Dunia diberikan, alam kubur dilimpahkan, di akhirat antum saking gembiranya sampai lompat-lompat. Tuh, betul sekali. Betul. Ya, ya, ya itu. Yeah. Yeah. Paham? Apa itu? Nanti belakangan, sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik nih. domain fisik. Yang tadi masih ancaman dikejar kejar masih bisa ngindar. Kalau yang ini fisiknya udah dipegang, diancam, bahkan luar biasa, udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini kontak fisiknya dilemparkan ke laut, dimakan ikan paus. Pssst, masuk tuh. Saya mau tanya pada antum, kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Hmm. Tak saya tuh penasaran dengan antum antum tuh siapa sebetulnya? antum tuh siapa sebetulnya? buya hamka, kenal masuk perut ikan paus punya jawaban luar biasa ini gelas aja dengar jawaban antum sampai keringetan tuh masuk perut ikan paus gak akan pernah ada yang jawab luas yang terbayang pasti sempit Walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, perang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustadz. Tapi kita bisa bayangkan. Karena nggak ada cahaya di sana, PLN pun nggak bisa masuk. <tuh> <tuh> nggak, saya kebayang kalau ada inovasi PLN, petugas PLN berdasarkan kita Nabi Yunus ingin memasukkan bisik ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Tidak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Awas, dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang zulma. Zulma yadlimu zulman gelap. Mina zulma ti'ilan bersatu. Sempit. Padat. Teman-teman, ada yang kemudian dianiaya, itu Nabi lagi. Nabi Dhanun, Nabi Yunus AS. Nabi Yunus diusir oleh umatnya masuk ke perkampungan naik ke atas kapal disitu bahkan di bahkan diundi ternyata beliau harus dilemparkan di kapal kebakaran nih golim ambil aja orang itu undi dia orangnya lemparkan lemparkan begitu dilempar ke dalam perut ikan paus ya dilempar ke lautan ditangkap ikan paus Wah, oh, hebat ikan paus dan nungguin tangkap masuk apa yang terjadi gelap sempit sesak capek luar biasa tapi yang ingin saya sampaikan adalah perhatikan baik baik wa Quran surah ke-21 ayat 87 88. wa ya Allah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu sebelum kisah ini dimulai saya akan anjak anda ke ayat sebelumnya yaitu 84, 85, 86 ya. khususnya 85 dan 86 ketika di 85 Allah menyebutkan wa Isma'il. kemudian ada idris, ada dhul -Kifri. disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik di ayat ke 86 wa fi rahmatina mereka itu Ismail alaihissalam idrisa alaihissalam -kifri kata Allah golongan-golongan yang kami berikan rahmat kami kepada mereka rahmat diberikan dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini masuk ke 87 pakai wau wau wakaf saya ajarin ilmu nahu sebentar ya di ilmu nahu itu begini kalau ada kalimat kalimat kalimat kalimat kalimat kemudian pakai wau maka hukum kalimat setelah wau ini ikutkan pada sebelumnya ya, misal saya contohkan begini Zahaba Kevin wa Stephen wa Edward ilal masjid ya, kita ganti namanya sedikit supaya agak sedikit milenial Kevin, Stephen, dan Edward pergi ke masjid ya mereka berangkat ke masjid muslim ya, masuk Islam kemudian sholat berangkat ke masjid Kevin, Stephen, Edward ada satu orang lagi yang belum disebutkan belakangan disebutkan wa asep misalnya Kenapa ketawa? Ya, sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatannya agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu toh olive toh araf. Kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus, yaitu sedikitnya loh nih. Maka mulai kemudian nama di uh, beda-bedakan. Ya, Asep Golok, Edi Samurai, gitu kan? Uh, Ata Halilintar, ya, dan sebagainya itu macam-macam lah. Ya. Nah, bisa apa Kevin, Wasitpan, wa Edward, Wa Asep. Ya. Nah, ini ilal masjid disebutkan ke sini ilal masjid wa aseb maka aseb di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama tiga orang ini diikutkan hukumnya di ayat 86 wa ismaila kemudian ada idris ada zulkifli di ayat 80 eh, ayat 86-nya 85 disebutkan orang-orangnya 86-nya wa adkhalnaghum fi rahmatina orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah kami masukkan mereka dalam rahmat kami rahmatina tiba-tiba Ayat 87-nya, pakai waw, wa, Dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail, selain Idris, selain Musalam yang mendapat rahmat kami, ada Nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? Zannun. Zannun juga mendapatkan rahmat kami. Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini, jangan pisahkan di ayat 86. Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami, ini orang-orangnya. Selain mereka ada lagi siapa itu Wadunun? Demikian juga dengan Zandun. Nabi Yunus as. Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan dalam situasi yang sangat sulit? Idzhaba mugal ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya, dizolimi, dilemparkan ke perut ikan paus, sulit luar biasa. Nah, saya tanya pada antum, niat ya, tolong jawab dengan sepenuh kejujuran. dengan jujur antum jawab. Maaf sekali kalau antum berada di perut ikan paus, kira-kira, masih ada peluang nggak oleh manusia untuk diselamatkan? Tuh. Nangis tuh kan. Karena tahu, nggak mungkin. Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat, loh lo lo lo lo ya. Begitu kita tanyakan, ada peluang nggak? Bahaya aja tahu. Tuh. sulit mendapatkan peluangnya oh, orang masuk perut ikan paus ditelan siapa yang mau nolong manusia mengatakan mustahil enggak usah ditolong lah gak ada harapan yang ada malah kita ikutan ke dalamnya Paham? Tuh. <tuh>, tuh kalau gerah kipasi kalau perlu air berikan kalau ada permen sampaikan maka teman-teman sekalian nah berdoalah kemudian nabi Yunus kepada Allah apa doanya? Nih, perhatikan kalimatnya. Maka dalam suasana gelap, capek, resah itu, beliau berdoa kepada Allah. Allah illa enta. Tolong minta air. Ya, oh ini aja nih. Nah, atau akuah, ada akuah? Baik. Ditolong ya, diberikan ke belakang, barangkali haus. Kalau bukan anaknya ibunya yang minum, ya, ya saya nggak minum nggak apa pada -apa. apa aku mati ya, yang penting antum nyaman Insya Allah baik. Uh, antum Ikhwan, ada lagi yang mau nangis? Warna David volumat maka beliau bermohon kepada Allah dalam suasana gelap sulit itu. Allah anta catat doanya catat. Kalau antum sedang ditolimi orang secara fisik, diancam, dimacam-macam, bahwa proyek antum diambil orang kelihatannya tolim aja. Maka dalam suasana gelap itu, Nabi Yunus bermohon kepada Allah. Gelap, sempit, capek, sulit. A'la ilaha illa anta. Dimulai dari sini. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minav. Catat doanya. Dimulai dari la ilaha illa anta. Kalau yang tadi, dimulai dari Rabbana atina min rahma. Kalau yang ini dari la ilaha illa anta. Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta atau Rabbana la ilaha illa anta jadi doa Subhanaka inni kuntu minav Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan turun jawaban Allah Apa jawabannya? Ayat 88 Fas Lihat kalimatnya Fas tajabna Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu Pakai fa' Saya sering terangkan Pak huruf sambung tanpa jeda begitu selesai berdoa turun jawaban tapi Allah bukan mengatakan faajabna fastajabna pakai ista ingat pertemuan lalu kalau ada ista ista ista berarti ada tuntutan amalkan dulu ininya baru kami berikan jawabannya seakan-akan ingin dikatakan begini amalkan dulu doanya resapi doanya kami kabulkan baru dikabulkan